Pertama, malaikat rituan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kepala pemimpin dari penjaga pintu surga. Sebagai penjaga pintu surga, malaikat rituan menjadi salah satu malaikat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Dikisahkan bahwa malaikat rituan menjalankan tugasnya menjaga pintu surga dengan dibantu oleh banyak pembantu lain yang sudah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dua anak kecil yang belum balik bernama Gilman dan Wildan. Kedua, selain menjaga pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas malaikat Rituan juga membantu mereka yang beriman untuk masuk ke dalam surganya. Di hari pembalasan nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Rituan untuk membantu dan menyambut hambanya yang akan dimasukkan ke dalam surga.